proses pengecetan remona warna hitam dop ini ini ini, ini ini ini tinggal satu ini sebelah sini sebelah sini tinggal nah kayak gitu ngecat itu Nah, ini takarannya, ukuran anginnya memang mantap, sedotannya mantap, enggak, Pak?